Halo sahabat HOMS Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita kembali dengan catatan belajar yang keenam. Modul 6 ini tentang Virtual Storage. Di sini kita akan mempelajari tentang Amazon Elastic Block Store atau Amazon EBS dan membandingkan Amazon EBS dengan Amazon S3. Ada beberapa terminologi yang kita perlu kenal terlebih dahulu, yaitu tentang Amazon EBS. Ini adalah penyimpanan to storage untuk Amazon EC2 Instant. Ingat-ingat kembali, ec instance adalah web service yang menyediakan compute capacity yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Anggap saja seperti menyewa komputer di cloud. Lalu ada istilah input-output operation per second. Ini adalah pengukuran kinerja umum yang digunakan untuk membandingkan perangkat penyimpanan komputer seperti hard disk drive dan solid state drive. Hard disk drive merupakan storage storage. Sedangkan solid state drive adalah very fast storage karena menggunakan flash memory. Untuk informasi lebih lanjut tentang EBS volume type dapat ditemukan di web page AWS. Link ini akan disertakan di deskripsi video ini. Apa perbedaan Amazon S3 dengan Amazon EBS? Amazon EBS hanya dapat digunakan saat di-attach ke EC2 Instant. Sebaliknya, Amazon S3 dapat diakses sendiri menggunakan HTTP. Amazon EBS tidak dapat menyimpan data sebanyak Amazon S3. Amazon EBS hanya dapat di ke satu EC2 Instant, sedangkan data dalam S3 bucket dapat diakses oleh beberapa EC2 Instant. Amazon S3 mengalami lebih banyak delay daripada Amazon EBS saat menulis data. Konsistensi data model diterapkan secara berbeda antara Amazon EBS dan Amazon S3. Dengan Amazon EBS, delay dalam mencapai konsistensi ini hampir nol, sedangkan dengan Amazon S3 mungkin jauh lebih lama. EBS volume dienkripsi secara keseluruhan, sedangkan objek Amazon S3 dienkripsi satu persatu oleh server-side encryption. Manfaat dari Amazon EBS, yang pertama data availability. Saat kita membuat EBS volume di availability zone, volume tersebut secara otomatis direplikasi dalam zona tersebut untuk mencegah kehilangan data karena kegagalan komponen perangkat keras. Setelah membuat volume, kita dapat melampirkan ke instance manapun di availability zone yang sama. EBS hanya dapat dilampirkan ke satu instance pada satu waktu, tapi beberapa volume dapat dilampirkan ke satu instance. EBS volume dan instance yang dilampirkan harus berada di availability zone yang sama. Kedua, data persistent. EBS volume adalah penyimpanan di luar instance yang dapat bertahan secara independen dari masa pakai instance. Kita terus membayar penggunaan volume selama data masih ada. EBS volume yang dilampirkan ke instant yang sedang berjalan dapat secara otomatis terlepas dari instant dengan data utuh saat instant dihentikan. Volume kemudian dapat disambungkan kembali ke instant baru dan memungkinkan quick recovery. Kemudian data encryption. Untuk enkripsi data yang disederhanakan, kita dapat membuat EBS volume terenkripsi dengan fitur enkripsi Amazon EBS. Semua jenis EBS volume mendukung enkripsi. Snapshot. Amazon EBS menyediakan kemampuan untuk membuat snapshot atau backup dari setiap EBS volume dan menulis salinan data dalam volume tersebut ke Amazon S3 di mana data tersebut disimpan secara dudan di beberapa availability zone. Saat kita membuat volume baru di snapshot itu adalah salinan yang sama dari volume asli pada saat snapshot diambil. EBS volume yang direstore dari snapshot terenkripsi secara otomatis dienkripsi. Untuk informasi tentang Cloud Storage Jws dapat mengakses halaman ini. Link akan disertakan di deskripsi dari video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.